lurus itu.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 Oh iya. Maaf, maaf. Oh, cipu. Oh, cipu. Oh, jadi Oke, okay, jumpa kembali dengan kami. Kami akan memperbaiki mesin cuci, bilangnya kalau pas memeras ya, tidak bertenaga dan apa namanya airnya tidak keluar ya untuk waktu memeras air tidak keluar coba kita akan mengecek biasanya kalau tidak keluar ya untuk air waktu memeras bagian apa namanya pembuangan untuk pemeras ya kemasukan kotoran atau kemasukan gombal ya kemasukan aik, kain biasanya kemasukan kain ya untuk rekan-rekan bisa langsung mengecek saja langsung mengecek pada bagian pembuangan di bagian sini ya di bagian dalam pengering biasanya ada sesuatu kemungkinan ada kotoran kemungkinan ada kain ya kain-kain bisa dicek ya, coba kita melihat menggunakan lampu, karena kita dipanggil pada malam hari memperbaiki mesin cuci di bagian pengeringnya airnya tidak keluar waktu memeras tapi kalau mencuci, dia normal ya seperti ini ya, kita masukkan tangan kita sepertinya tidak muat ya Oke okay, kita akan mencari alat untuk mengambil kotoran atau kain ya yang tersangkut di dalam apa namanya saluran ya saluran air yang bagian pengering Oke okay, kita mencari mencari apa namanya yang bisa untuk mengambil pada bagian ...kain yang tersangkut di dalam, hmm. oke? Okay. ya? Oh. karo garpu kali karo garpu mbak kurus nyambut garpu ya karo iki kan tak tak iki kayu iki tak sile iki ya sisi ya iki kayu apa sisi. Iki. Oh, -a -a sisi oh, uh. pokoknya gigi Pak sapu. Bisa selanggu sapu, Pak Bu. Ini jam, pasang dulu. Tadi ini di Ini ada Ini itu ya. Itu ya. 이렇게 놀이장도 하고 있고, Thì ya tục lấy Oke okay, bisa diperhatikan untuk kainnya kita tarik dengan menggunakan kawat seperti ini karena tangan kita tidak muat kita angkat sedikit dan kita tarik menggunakan kawat dia akan terlihat Oke okay, kita angkat sedikit seperti ini ya terlihat ada kain sepertinya kancut ya tidak tahu kancut siapa yang masuk oke kita mengecek lagi yang lainnya seperti ini sepertinya oke ya aman ya biasanya kalau pembuangan tersumbat ya bisa menyebabkan pada bagian dinamo pengering ya bisa terbakar karena dia air bisa melalui as nya melalui AS ini ya, apa namanya AS mesin ya, kita mengalami kerusakan. Oke, seperti ini, sepertinya pada pencucinya tidak apa-apa ya untuk pencuci, tapi untuk pengering ya, dia bermasalah karena airnya tidak keluar. Oke, okay. sangat mudah ya untuk rekan-rekan.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 I ain't playin', got a weird mind If you work 8 hours, I'ma work 9 If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like, who's that? I'm new, come back, better than last year it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn